Jangan lupa like and share, subscribe juga ya teman-teman dan tekan tombol loncengnya. Mas hobi sedang mana apa Mas hobi? Mas Apa itu? kak main apa kak? anaknya jadi, mana ini? kalau main apa tuh uh dinosaurnya berantem uh. apa itu ada apa Tapi ada ikan hiu Masawi oh telur oh telur oh, dino Saya terbang